Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Faman yahtihillahu falamudillalah Wa man yudhlilhu falahatialah Wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala muhammadin wa alihi thahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wabtu fa ya ibadallah ma'asirul muslimin rahimakumullah usiku wan nafsi bi taqwallah awamirihi wa tina bi an jami'i nawaahi wa sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdijin radhiyallahu anhum fa ya Alaikum bitaqwallah fattaqullaha mastata'kum wasma'u waati'u la'allakum turhamun wa alam ayyuhan nas innas samsa wal qamara la yang kasifani au la yan kasifani inna samsa wal komaro ayatani min ayatillah la yang kasifani wala yang khosifani li mauti ahadikum au li hayati ahadikum bapak ibu kaum muslimin rahimahkullah Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam di saat banyak orang tidak mengerti, di saat banyak orang tidak memahami. Sehingga melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang tidak mendatangkan kebaikan dan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya ketika terjadi khusyuk atau khusyuk, baik itu gerhana matahari. Atau gerhana bulan Banyak yang dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kita Juga kaum muslimin Mengikuti adat istiadat Mengikuti amalan-amalan jahiliah Salah satu contohnya Kalau terjadi gerhana bagi para ibu-ibu yang sedang hamil supaya nopo kita damel bancaan sekoliwat iwa nopo iwa andok nanten langit ya sekoliwat iwa andok supaya apa kehamilannya nanti utuh menurut pemikiran sebagian niku nanti kalau tidak melakukan apa yang dianjurkan nanti waktu kelahirannya nanti anak yang lahir dalam keadaan gerowong irunge ngerti nih mulane ditandai niku niki nopo kok lari niku gerowong irunge nih Nah, niki dicek payah gerono kagelum, nggak mel sekali waktu niku. Nah, niku diantara amalan-amalan atau pemikiran-pemikiran yang tidak ada nilai kebaikannya di dalam Islam. Kalau niatannya sodako tidak menjadi masalah tanpa dikait-kaitkan dengan adanya gerono baik graono matahari sengenge utawi graono bulan niat sok takoh ya taala pakai segoliwat iwak iwak endok atau iwak no itu sakar sok demikian juga banyak sekali yang dilakukan oleh sebagian besar dari kalangan kita khususnya juga muslimin mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah pada waktu terjadinya gerhana Lalu bagaimana kita sebagai orang yang beriman? Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita ikuti. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu itulah yang kita teladani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna samsa wal komaro. Sesungguhnya matahari dan bulan <tuh> Ayatani Keduanya adalah ayat-ayat Allah Tanda-tanda kekuasaan Allah Kenapa? Matahari dan bulan itu Allah? Ciptaannya Allah Yang membikin Yang membuat yang memperjalankan menurut garis edarnya matahari dan bulan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Keduanya itu tidak terjadi gerhana Disebabkan karena lahirnya seseorang Orang yang nanti kedepannya punya Pangkat, kedudukan atau jabatan atau orang terhormat, bukan karena sebab kelahiran seseorang, sehingga seseorang itu merasa bangga kalau anaknya lahir bertepatan dengan graono. nonton ini? Ini mungkin kata sahkan tenburi anak ini ku pangkat sing dhuwur Gak ada pemikiran kata, itu adalah kepemikiran yang keliru. Layang kasipani, aulayan Adanya gerhana matahari atau bulan itu bukan karena kematian salah satu diantara kalian, Bapak Ibu Muslimin rahimahukumullah. Terjadinya gerhana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepatan dengan meninggalnya putra beliau yang bernama Ibrahim jadi pas barengan sedone yugane kanjeng nabi pas barengan enten kedadosan apa? Gerhana. sehingga masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab pada umumnya Itu menganggap, memandang Nah ini Terjadinya gerhana ini Disebabkan meninggalnya Putra Nabi Meninggalnya Ibrahim Anak laki-lakinya Nabiullah Muhammad Nah itu tersebar Di tengah-tengah masyarakat ini Ini tidak terjadi Gerhana Kecuali karena ini meninggal Siapa putranya Nabi Ibrahim ini Buat putranya Nabi Muhammad SAW, Yaitu Ibrahim Ini gara-gara meninggalnya Anaknya itu Sehingga terjadilah gerhana Matahari Nah ini masyarakat Arab waktu itu Menghubung-hubungkan Mengkait-kaitkan Kehidupan seseorang Kelahiran seseorang Kematian seseorang itu dikaitkan dengan fenomena alam yang ada termasuk gerhana adanya gerhana ini karena sebab ini dan itu atau karena hal-hal yang lain dihubung-hubungkan yang tidak masuk akal yang tidak sebagaimana mestinya yang dipersangkakan tetapi dikait-kaitkan dan dijadikan sebagai keyakinan jahiliyah. maka Rasulullah s.a.w. mendatangi mereka, Rasulullah mengingatkan kepada mereka, Rasulullah menyampaikan kepada masyarakat yang keliru cara berpikirnya, yang keliru cara nalar pandangnya, maka diluruskan bahwa terjadinya gerhana matahari dan bulan itu bukan karena sebab kematian seseorang juga bukan karena sebab lahirnya seseorang tetapi itu adalah ayat ayatun ayat apa? ayatun apa? ayatani ayatani dua ayat dua tanda-tanda kekuasaan Allah Taala min ayatillah dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan itu di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan supaya kita yang menyaksikan kusub atau khusuf itu menghadirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan takut, dalam keadaan khusyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar ini. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Yuhawifu al-ibad. Allah menakut-nakuti dengan keduanya itu terhadap hamba-hambanya. Matahari dan bulan Bapak Ibu Muslimin rahimahullah itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Matahari itu berjalan menurut garis idarnya. Terbitnya matahari dari sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Dan itu berlaku mulai dari awal dulu, dari awal sampai sekarang. Dan itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendaknya Allah Azza Wajalla. Sehingga dalam perjalanannya matahari berjalan menurut garis edarnya. Tepat di, di bawah arusnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan demikian. Matahari itu berada di hadapan Allah. Di bawah arusnya Allah. Kemudian matahari itu berbicara kepada Allah. Ya Allah, Ya Rabb apakah saya akan meneruskan perjalanan saya ini ya Allah ya Rob berangkatnya dari arah timur tenggelamnya di arah barat, apakah saya akan berjalan begitu ya Allah ataukah saya akan berputar arah yang muncul dari sebelah timur asalnya sekarang berbalik arah muncul dari sebelah Barat kemudian tenggelam di arah timur dan itu nanti pasti terjadi nanti akan terjadi karena yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW dan itu min alamatis sah tanda-tanda hari hari kiamat kalau matahari itu berbalik arah tidak berjalan ke arah barat kemudian matahari itu berbalik arah berjalan ke arah timur nah itu alamat tanda-tanda hari kiamat di saat itu banyak orang yang kebingungan karena tidak tahu arah kebenaran karena tidak tahu jalan menuju kebaikan dan tidak terdengar orang sholat sudah tidak ada orang baca Quran tidak ada semuanya dalam keadaan tidak beriman waktu itu kalau matahari sudah kenapa? terbit dari arah barat baru saat itu manusia itu menyadari oh, ternyata betul mereka bingung mereka panik cara bertobat tidak bisa dan itu adalah zaman keadaan sejelek-jelek seburuk-buruk keadaan na'udhu bilah min dalik nah kumpung kita ini masih melihat mataharinya ini berjalan dari arah timur, tenggelam di arah barat. Ini. Kesempatan kita banyak melakukan kebaikan, kesempatan kita banyak toat, tunduk, dan patuh kepada Allah Ta'ala. Nanti kalau sudah berbalik arah mataharinya ini, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Bagaimana cara bertobat saja, itu tidak tahu, tidak mengerti. Bapak Ibu Muslimin Rahimahkullah, kemudian... Terjadinya gerhana matahari ataupun bulan ini kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tujuannya tak korup mendekatkan diri kita kepada Allah. Caranya bagaimana? Salat khusuf atau salat khusuf, Jadi salat gerhana. Nah, itulah sebagaimana yang tadi kita praktekkan, kita amalkan, walaupun tidak mirip ya. dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kaifiahnya kurang lebih demikian: "Padahal kita diperintah oleh Nabi, 'Solukamah roai tumuni, pusoli solatlah kalian sebagaimana kalian melihat Aku, solat nikuwau, bereng enten, setunggal, jus setengah jus <SILENGALAN> surat al baqarah umpami ini ki jenengan umpami satu rokat wau surat al baqarah ngonten kiat ibu terus nonton, mau surat surat al baqarah sahabat nabi ini batin rasulullah kimojone surat al baqarah paling ya surat al baqarah tok Tiba, tiba disambung oleh surat Ali Imron. waduh duh, Batin tidak membatalkan sholat, batin, batin ngeliat tidak membatalkan sholat, asalkan dia tetap melu maulon, ngeliat sholatnya diteruskan, tidak membuya membuarkan sholat. sholat. Jadi sunnahnya sholat khusyuk, sunnahnya sholat gerhana itu lama berdiri. Rukuknya juga panjang, baca tasbihnya, cakwati pun jenengan. Nah, ini ku paling tidak di sepuluh kali tasbih lah. Cukup kan jenengan tasbih pimpinan. Ini ku bacaan tasbihnya, Subhanakallahumma Robbana, Wahbihangdika, Allahumma ghafilin, ini ku Ini kali, mungkin dikurangi maleh, lebih pendek kemudian rukuknya empat kali sujudnya empat kali sebagaimana biasanya bacaannya juga demikian jadi ada kiroah dua kali dari satu rokaat dan pada rokaat yang kedua nah kemudian sebelum ditegakkannya sholat gerhana itu mu'adhinnya atau munadi Orang yang menyeru orang yang memanggil, "Niku cukup mengucapkan as jamiah, wabarakatuh, monggo kumpul, salam salat berjamaah wabarakatuh, salam wabarakatuh, salam wabarakatuh, salam wabarakatuh, salam Sering kita dengar, kadang kadang-kadang Ucapan itu pada waktu bulan suci Ramadhan, waktu kita mengerjakan sholat taraweh. Dan itu sileres pada sholat nabi nengi, gerhana Pada sholat taraweh tidak ada asholaatu As jami'ah, nanten. Sholatu jami'ah beten nanten, nanten. Alat misalnya biasanya nanten gih, gitu. ngebanten nanti nakan, di nabo, ngebanten di Boten dikengken, boten diparingi contoh kalih kanjung nabi, bih kalih para sahabat. Nah contoh nih asolatu jamia ah", itu pada solat khusuf pada solat khusuf. Nonton. katanya nih seruan di speaker. Nonton as ya asolatu ah. as asolatu jamia. Ah itu tandanya kita disuruh ke masjid kemudian kita sholat gerha, gerhana kemudian ditegakkan sholat gerhana katus konten iku nah sehingga Rasulullah s.a.w mengatakan idaro apabila kalian melihatnya bil dengan mata kepala ini kok boto titik tapi yakin ya? terjadinya khusus karena beritanya sudah menyebar, situasinya terang Kita berada dalam sholat, tiba-tiba hujan otomatis tertutupi Tapi kita yakin ini terjadi gerhana, bulan, total nah, Kita hidupkan sunnah nabi Jika kalian melihat, sudah tahu itu adalah waktunya khusuf Pasalu maka solatlah kalian itu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam solat gerhana wada'u yang kedua adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuat dimanfaatkan termasuk saatul ijabah karena Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi di saat terjadinya kusub ini, kita banyak untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, wakab biru, banyaklah bertakbir kepada, kepada Allah. ngata-ngata akan takbir, sampai selesainya terjadinya gerha, gerhana. Kemudian yang terakhir, wata sodaku dan bersodakohlah. Jadi kalau terjadinya gerhana, kita bisa mengambil peluang-peluang yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yang terakhir tadi adalah bersodakoh. Jadi kita mengeluarkan sebagian dari rezeki kita kemudian kita sodakohkan. Bisa sodakoh berupa makanan, minuman, pakaian rupiah, duit atau apa saja yang penting bernilai infak, bernilai zakat, bernilai sodako soda Itulah yang diperintahkan oleh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Boten malah nderek nek enek tutuk-tutuk Tutuk-tutuk barang pecah belah prang-prong prang-prong prang-prong buatan Ya, kita sesuai dengan yang diajarkan oleh nabi kita Nah, supaya amal kita ini mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah diantara perkara-perkara penting dalam persoalan khusuk atau persoalan khusuk terjadinya gerhala kita hidupkan sunnah yang diperintahkan oleh nabi amal-amal ibadah yang tidak dicontohkan oleh nabi supaya kita tinggalkan karena di hadis Rasulullah SAW tadi mengatakan Pesan beliau itu terjadinya gerhana bukan karena sebab kematian atau kehidupan Artinya pemikiran Pemikiran yang tidak sesuai dengan al-Islam ini ya, Supaya kita tinggalkan Mengikuti Allah dan Rasulnya Walaupun itu dari tokoh-tokoh dari dari orang-orang tua kita Nah, itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan firmannya Wa idha ki lalahu anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka Ayo kita ikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita Ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau mereka menjawab na tabi Uma alfaina Alaihi Abah ana. kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh nenek moyang kami pokoknya mbah bah disik menus melu orang-orang tua dulu begitu ya pokoknya kita ini menu manut karo mbah-bah sian maka diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala awalau kamuu Apakah walaupun mereka itu layak kiluna, mereka tidak tahu ilmu, tidak mengerti ilmu, walayah datun, dan tidak mendapatkan petunjuk, kalian akan mengikuti. Nah, itu diingatkan oleh Allah. Artinya, wala salaka bihi Jangan mengikuti sesuatu yang dengannya itu tidak ada ilmunya kita diperintah oleh Allah mengikuti tuntunan mengikuti yang diajarkan oleh Rasulillah Shallallahu Alaihi wa Wasallam dan Bapak Ibu Muslimin rohimakunloh yang terakhir yang perlu saya sampaikan supaya kita bisa mengikuti Allah dan rasul-nya mengikuti ilmu maka kita punya kewajiban terus dari kecil dari ayunan sampai pada lahat Kematian Kita punya kewajiban muslimin Menuntut ilmu Mempelajari Al-Quran Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai Pati datang kepada kita Insyaallah khusnil khatimah Kita berdoa kepada Allah Ta'ala Supaya kita berada dalam Petunjuknya Supaya kita dicurahkan sifat sabar Istiqamah dan bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa juga kita doakan saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan bermacam-macam ujian, diuji dengan musibah, diuji dengan sakit atau diuji dengan urusan-urusan yang menyusahkan hati mereka. Kita berdoa kepada Allah supaya dilapangkan dan dimudahkan diselesaikan urusannya, disembuhkan sakitnya Allahumma ala muhammadin wa ali muhammad walhamdulillahi alamin ya dal jalali wal ikram Allahumma inni as'aluka bi'anni as'adu annaka la ilaha illa anta alladhi lam yalid walam yulad walam lahu bufuan ahad Allahumma inna nas'aluka al-ilma nafi'ah ah, wa rizqan to'yiba wa amalan mutaqbala Allahumma rhamna bilqur'an wa ja imaman wa nuran wa hutan wa rahma wa nasi'na wa alimna huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa nahar wa ja'alhu lana ya rabbal alamin Allahumma yasrlana fi amrina wa bariklana fi rizqina Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fi wa ahlina wa amwalina Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahuran Allahumma shfi mardona wa min jami'il muslimin wa ja'allahum tahuran Allahumma afina fi badanina Allahumma afina fi sam'ina Allahumma afina fi basarina La ilaha illa anta, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.